oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara membuat shock trap atau jebakan listrik di game Zelda Breath of the Wild atau Zelda botw lah ya dan sebenarnya untuk caranya gitu ya ini bisa dibilang agak sedikit ya bisa dibilang susah atau mungkin bisa dibilang gampang juga jadi gampang-gampang susah karena timing gitu ya jadi timingnya harus uh, tepat dan untuk uh, yang kalian butuhkan adalah Thunder Blade atau kayak Thunder Blade gitu terserah kalian dan Uh, salah satu senjata yang menggunakan uh, material besi atau mungkin iron, pokoknya kalau senjatanya dipakai pas hujan gitu, hujan yang ada lambang petirnya itu kalian bisa kesetrum kalau pakai senjata itu. dan mungkin nggak tahu juga ya kalau kalian pakai shield juga gitu ya, misalnya kalian uh, dicampur yang Thunderblade blade ini sama ya shield, saya juga belum pernah coba gitu ya, mungkin saya juga akan coba ya. dan di sini uh, kita akan uh, pakai untuk tanner blade-nya gitu ya, di sini kita akan pakai tanner blade-nya dan di sini kita akan uh, drop tanner blade-nya gitu. jadi Uh, untuk timingnya gitu di sini kita akan uh, pukulin sambil uh, kita begitu kita mukul kayak gitu nanti kita harus pencet inventory uh, dengan timing yang tepat gitu contohnya mungkin kayak gini semoga aja bisa uh, kayak gitu dan mungkin ini enggak uh, jadi ya karena uh, terlalu telat gitu untuk timingnya di sini uh, sebelum si pedangnya itu melewati yang kiri gitu ya jadi enggak terlalu over nah mungkin contohnya kayak gitu dari sini kita akan drop ini kita akan drop dan ya nanti akan terjadi uh, jebakan listrik kayak gitu dan kalau kalian injek kalau kalian menggunakan senjata atau mungkin shield atau ya mungkin senjata ya yang saya tahu gitu jadi nanti senjatanya itu bakal uh, jatuh gitu bakal dekop dan sebenarnya untuk teknik ini bisa kalian pakai kalau kalian misalnya mau ngelawan major test of strength atau mungkin yang minor juga bisa cuman saya saranin yang major sama ya uh, kalau kalian misalnya ngelawan high nox di event uh, eventide island dan ya saya saranin banget sih kalau kalian pakai uh, shock trap ini gitu dan di sini kalau kalian dekop senjatanya lagi kayaknya nggak akan muncul sih untuk uh, listriknya. Oh masih masih masih bisa ya. Kalau kalian drop misalnya senjatanya uh, drop, oh dropnya di, di belakang ya. Di begitu disamperin tuh ada ada efek petirnya gitu. Dan ini yeah, mungkin di sini kita akan uh, ngebalik ke sini. Sini kita akan drop lagi untuk uh, senjatanya gitu. Dan nanti akan terjadi uh, jebakan listriknya masih jalan gitu. Terus saya kira udah nggak jalan dan mungkin sini kita akan coba injek ya untuk uh, shock trapnya. Kita akan makan aja lah uh, random Eh bukan ini aja contohnya dari sini kita akan injak injek oh, yeah. masih uh, jalan gitu dari sini mungkin kita akan coba juga untuk uh, simpan shield mungkin kalau kalian cuma punya Thunderblade Blade atau Gretan Blade dan kalian nggak punya senjata lain misalnya senjata kalian hanya ada Master Sword atau mungkin senjata uh, Guardian karena yang saya ingat sih Guardian itu enggak ini ya, enggak apa enggak uh, nganterin, bukan nganterin ya tidak menghantarkan ya tidak menghantarkan listrik gitu sini kita akan uh, pakai untuk shield gitu ya sini kita akan crop. Apakah bisa atau enggak? Oh, oh ternyata untuk uh, shield juga bisa ya. Jadi kalian nggak harus pakai uh, senjata yang uh, besi. Mungkin kalau untuk bow bisa nggak ya? Saya nggak saya ingat sih apakah ada bow yang listrik atau enggak sih yang bisa. Maksudnya yang bisa uh, menghantarkan listrik gitu ya. Cuman ya kalau ada tinggal kalian pasangin di situ aja. Dan sebenarnya ini kalian bisa bikin sepanjang uh, yang kalian mau sih. gitu. Di sini mungkin kita akan bikin tambah panjang ya. Dan kalian cukup tinggal uh, ngebalik ke arah... Uh, yang mau kalian panjangin gitu ya untuk uh, senjatanya dan sini kita akan drop nah, soalnya kayak gitu dan mungkin <gih> itu kurang ini kurang apa kurang jauh gitu jadi harusnya uh, kayak garis lebih panjang gitu tapi kalian bisa coba untuk drop senjata yang menggunakan iron dan hasilnya bakal kayak gitu gitu dan kalian sebenarnya bisa membuat sepanjang yang kalian mau tergantung juga sih kalau kalian misalnya punya senjatanya banyak bisa kalian pakai dan mungkin kalau senjatanya sedikit ya Cuman bisa dua mungkin ya Dan ini ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan semoga jelas aja bagi kalian yang mau bikin shock trap Atau mungkin yang bikin jebakan listrik di game Zelda Breath of the Wild gitu Dan ini ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye